setelah datang kejelekan, akan datang kebaikan. Maka setelah fitnah besar itu, nanti muncul setelah itu, kebaikan. Yaitu apa? Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di saat dimimbar-mimbar waktu itu, diupaya, jadi memang ada fitnah. Fitnah dari kaum khawarij dan khidnah yang membenci Ahli Baid Nabi, fitnah yang membenci sahabat Nabi. Ini fitnah kelompok zaman itu. Fitnah yang membenci Ahli Baid Nabi, sampai Sayyidina Imam Ali dilaknat di mimbar mimbar jangan dikatakan itu ahli sunnah ya itu fitnah yang dihembuskan itu adalah penguasa kemudian muncullah Umar bin Abdul Aziz keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab menghentikan fitnah itu semuanya jadi menjadikan negeri waktu itu tenang tapi masih ada ya sisa-sisa tadi sisa-sisa pemikiran-pemikiran yang salah masih ada pada zaman itu kemudian hal Fa hal badaa dzalika alkhair min Apakah setelah kebaikan itu ada kejahatan? Qala na'am. Ada. Du'atun 'ala abwaabi jahannam. Du'atun 'ala abwaabi jahannam ini. Abad itu sampai zaman ini itu. Ini yang terakhir ini setelah masa itu akan ada muncul kejahatan-kejahatan tapi bentuknya adalah du'atun. Penyeru kebaikan, du'ah, juru dakwah. Ustaz Ala abba jahannam menyuruh kepada pintu Jahannam menajabahumileha kalau ada orang ikuti mereka ini kalau fiha maka akan masuk ke dalam neraka kul ya Rasul ya Rasul Allah lana saya ingin tahu modelnya orang itu penyeru, kayaknya ustad bicara tentang pemikiran Islam bicara tentang Islam tapi ternyata menyuruh ke neraka Jahannam hum min jaldatina. Nabi mengatakan itu sama kayak kita begini modelnya uh, serem banget kalau zamannya pakai kopiah ya pakai kopiah mungkin pakai gamis begini mungkin pakai baju koko min jaldatina dari kaum kita dari bangsa kita ya yatakallamu nabi al-sinatina lesanya sama dengan kita kita ini kaum muslimin sama pakai gelar ustad atas nama agama akan tapi mereka merusak agama ini yang membahayakan dan itu yang paling ditakuti Nabi Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat lain Dajjal itu menyeramkan mengerikan tapi ada yang lebih aku takuti melebihkan daripada, daripada Dajjal siapa? ulama' su' ulama' su' ulama' tapi tidak tulus, tidak baik semoga Allah menjauhkan kita dari ulama' su' dan jangan menjadikan. semoga Allah tidak menjadikan anak-anak kita ulama' suh dan kita semua dijauhkan dari ulama' suh nah ini ulama' atau senama'alim mereka berbicara tentang kebenaran seolah-olah akan tapi ternyata mereka bukan orang yang benar bahkan ada pemikiran setelah itu lihat. kalau kita baca lanjutannya fama tak muruni' Apa yang Kau perintahkan kepada Kau, ya Rasulullah in adrokani dalik kalau kami ketemu dengan kelompok-kelompok begitu itu. Kalau tal zamujama muslimina, Kau harus bersama jamaah Kau muslimin. Ini isyarat bahasanya bersama adanya fitnah itu nanti ada as sawadul al kelompok terbesar, kelompok terbesar dari masa ke masa dan itulah hendaknya kita ikuti bersama fitnah yang ada pada zaman itu Qom Khwarej terus berkembang hingga abad ke-1 selesai abad ke-2 abad ke-3 menginjak abad ke-4 mulai muncullah ulama-ulama ulama ada pada zaman dari masa sebelumnya dari zaman sahabat ada zaman tabi'in ada zaman tabi'in tabi ada hingga muncullah ulama-ulama seperti Abu'l-Hasan al-Asyari Abu Mansur al-Maturidi yang beliau beliau membersihkan Islam daripada campuran-campuran atau akidah-akidah yang disusupkan, maka muncullah akidah ahli sunnati wal jamaah itu, isyarat kepada jamaah pengikut Abul Hasan al-Syari dan Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Syaridi, pemikir pemikirannya diikuti oleh para ulama, dan itu ulama terbesar, tersebar ke penjuru dunia dari barat dan timur. Di dalam Madhab Abu Hanifah Maliki, Syafi'i, Hamali, mereka adalah berbeza kepada ini. Ada sedikit dari Hamali yang keluar dari ini, dan Hanafi rata-rata adalah Ibu, Ibu Abu Maliki, rata -rata ikut Abu Hanifah al-Maturidi. Maliki, Syafi'i rata-rata ikut Abu Hasan al-Asyari. Makanya kalau kita lihat dari dunia semuanya ini lihat rata-rata bagi -rata ikut Abu Hasan al-Asyari ini adalah isyarat jamaah yang harus kita ikuti ahli sunnati wal jamaati yang sesungguhnya sawadul aqdam kata Nabi, kelompok yang besar ikutilah mereka itu mereka itulah Talzamu jamaatul muslimina wa imamuhum ikuti jamaah jamaatul muslimina dan imam mereka pemimpin-pemimpin kan fa'ilam yakun lahum jamaatun kalau suatu ketika kamu ketemu satu masa yang jamaah itu sudah tidak ada lagi wala imam enggak ada lagi qala fa'tazil tilkal firak Menghindar daripada kelompok-kelompok yang bertikai, yang seperti itu kamu jauh. walau asli biarpun kamu itu harus pergi ke sebuah tempat, nggak ada beras, nggak ada nasi, nggak ada makanan, sehingga makanmu harus makan pokok-pokok kayu. Sehingga nggak ada makanannya. Hatta, mautu, Sampai kau mati, kau dalam keadaan berpegang pada akidah yang benar. Artinya dia akan ada zaman fitnah ini. Masya Allah, lihat. Sekarang mulai masuk. Indonesia raya, Alhamdulillah. Dari masa ke masa. Mulai dari Islam masuk ke Indonesia. Dibawa oleh para awliya. Para wali-wali. Terbasuk menjadi organisasi dakwah namanya Wali Sembilan. Indonesia. Akidah yang masuk di negeri kita, negeri kita adalah akidah. Ahli sunnati. Wal jamaati. Al-ash'ariyati. Yang biasa anda dengar dengan ciri khas mereka memahami sifat 20 sifat Allah bukan hanya 20 sifat Allah banyak sekali hanya sifat 20 ini adalah beberapa sifat yang perlu dijelaskan kenapa disitu ada ada kesalahpahaman sebagian orang memahami sifat tersebut sifat 20 Hakai. maka di Indonesia biasa Malaysia, Singapura, Thailand Fatani semuanya adalah dengan akidah itulah akidah kita setelah itu muncul lagi Fitnah akidah yang aneh-aneh Anda harus tetap berpegang Berpegang akidah nomor satu Ahli sunnati wal jamaatil asyariyati Harus anda pegang ini Itulah keselamatan